Yang ada Jepang di sini, tuh, ada Jepang, tuh, ai, hong <laughs> Sayang, kita lagi ada di Bandung, lagi di Asia Afrika, The Great Asia Afrika. Tapi yang paling banyak baru masuk, kita udah ada Jepang-Jepang, gitu, di jepangan ini bacanya tofu Niko niku dango. Oh, ada egg tart, taru. Sayang kita udah di Korea. Nih lihat nih, ojek Korea. Di belakang situ ada lumbung padi. Sorry nih ya, nyampe Indonesia dapat satu gampang. Lumayan, nanti ajak pulang udah gitu dapat satu anak lah gitu, eh uh, gratis, nggak usah bayar biaya persalinan. ya jangan cemburu ya jangan cemburu yang nonton. nanti kita pulang main pijit pijitan ya. Iya. oke, okay. mantap gitu. Wih, lihat tuh, suasana luar negeri di Bandung. sayang di sini ada ini juga tuh. apa sih? Uh apa Inage ya yang ada di itu di Kyoto apa kuil Jepang gitu loh di sana ada kuil juga tuh sayang nama bacanya apa itu berarti itu kuil sayang sini ada Kyoto Arashiyama kecil-kecilan di Bandung penuh dengan bambu-bambu gimana setuju nggak cocok nggak sama nggak kayak di, di Kyoto Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh uh, ada sakura. Sakura me. kita lihat wishing for successful. Aku mohon semoga kebahagiaan dan kebe keberuntungan terus datang padaku. <laughs> Nih banyak ikan sini. Nih, banyak ikan tu tuh, banyak, banyak. ikannya banyak banget. tiga mas, satu jangan pedes, satu jangan pedes ya, yang dua ya sedang aja. ini namanya tahu kecerut, mau bikin tahu kecret potong dulu, bawang merah potong. tuh banyak cabenya. gula merah, itu bikin tahu gejrot, baru diulek-ulek tuh, bawang putih, bawang merah, sama gula merah. Tahu kecrot khas Cirebon. Ini nih tahu kecrot. Cobain tuh cabenya banyak tuh, tuh. Cabenya Cabai. Kita cobain ini. Nih. Langsung dibuatin di tempat. Cabe, aduh. <tuh> hmm. Mantul. Oh Bu. Bawang putih sama bawang merah sama hmm. gula merahnya, gula merah, gula gula aren, mentul, pedes, takut takut.